Halo wabarakatuh. berjumpa lagi dengan saya, Flog KBM. KPM Kali ini kita review motor R25 Modif yang cukup hedon sekali Dan juga uh, karena tahu sendiri Kita sedang dilanda wabah COVID-19 Dan semoga penonton di rumah Yang dari Sabang sampai Merauke uh, Semoga diberikan kesehatan, keselamatan Maupun yang sedang karantina Semoga diberi uh, kesembuhan dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencabut semua wabah yang ada di Indonesia ini maupun di negara-negara lain amin ya robbal alamin. oke okay, lanjut saja ke topiknya lagi yaitu di R25 ketemu langsung ke ownernya ada Bang Suri uh, bisa kesini Bang Suri Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah ini dia uh, ownernya. berbincang-bincang dengan motor R25 modif ini, sebenarnya ini R25 tahun berapa Bang Suri? jadi 2015 yang old ya, yang non-ABS berarti lanjut lagi kayaknya ini part-partnya hedon cukup hedon-hedon sekali ngomong-ngomong ini kalau nggak salah bekas ada yang bekas bekas limbah Exmoge ya Bang Suri? yang opsinya ini pakai RC untuk episode aja pakai bekas r lanjut uh, kita bahas aja bersatu-bersatu ya turun ke bawah untuk kaki-kakinya kita lihat aja Bang Suri uh, ke bawah oh, untuk episode-nya sendiri itu memakai olin ya kalau nggak salah pakai bekas r ya ya ini pakai. oh jadi ini maaf bukan ohlin ya jadi pakai kayak bekasnya jadi ini variasi ya, hanya stiker untuk harganya sendiri kalau nggak salah ini pasti cukup mahal ya untuk harganya sendiri berapa bang suri kalau untuk coupe sedannya aja nggak berikut remnya itu kalau untuk semua ya total coupe berikut ohlin juga stiker rem berikut satu ya, untuk semua tanpa pelek itu tanpa pelek itu kurang lebih 21 juta yaitu ada kaliper kalipernya double ya double double disc ini karena peleknya double disk kalipernya dual lalu ada pakai selang remnya juga dual ya selang remnya dual lalu ada naik lagi ke atas itu ada steering damper udah 21 juta sepaket dan juga gas spontan lalu ada ordernya juga udah ganti x Lalu, ini kayaknya untuk holder yang kiri. Ini pakai apa nih, Bang? Bang Suri, ini pakai Jadi, punya saber holdernya yang kanan. Lalu, yang kiri pakai micson karena cukup lama ya, Bang Suri, untuk R25 sendiri karena harus ke ininya indent biasanya. Lalu, lagi ke pelek nih. Peleknya ini udah double disc. Tadi bukan satu set sama ini yang udah Rp1 juta ya. Ini kira-kira peleknya sendiri itu pakai apa dan harganya kurang lebih berapa nih Bang sud Untuk peleknya sendiri ya. Breed disc-nya ini 4.000. Tidak berikut ban ya itu pelek ini biar aman. Bisa. Satu set lah. 4.000. Jadi untuk pelek dan lisnya itu 4000 tanpa ban. Cukup, cukup harganya yang cukup menguras dompet sekali di kelas saya seperti kuli pabrik. Itu sangat menguras sekali satu kali gaji di kuli pabrik saya. Lalu lagi naik ke 44 body kasarnya pun udah diganti memakai apa nih Bang Suri? karbon apa nih? bodi aja berarti Bang Suri jadi untuk body-beri -body kasarnya aja dari kanan kiri sampai ke belakang ini kurang lebih seribu 1 jutaan jadi lanjut lagi ke bagian belakang nih Bang Suri kayaknya udah pakai arm uh, limba X juga nih sekaligus pakai peletnya banyak sekalian kita review nih kita duduk aja sini dong Bang Suri untuk mulai dari Kayaknya di soknya juga udah bukan ori nih. Soknya sok belakang, sok belakangnya ini pakai sok apa nih? Dan harganya berapa nih bang Sud? Hmm. Sok ini 750. Harusnya. 2000 untuk sok belakang GSX 750. Dan kalau nggak salah ini uh, pakai bracket ya kalau nggak salah. Karena tahu saya kalau ini lebih pendek jadi satu set itu udah termasuk 2000 ya ya benar jadi 2000 udah sok belakang udah satu set pemasangan dengan bracketnya sendiri untuk ke aplikasikan ke armnya. Armnya sendiri pun pakai tadi dengar e, pakai Ducati ini harganya kurang lebih berapa nih X Ducati apa nih arem kayak Jadi untuk aremnya doang itu kurang lebih 9000 X ba oh, mungkin pantes. jadi 9000, soknya 2000, 11000. Lanjut lagi kita ke pelek. Peleknya pun sendiri ini udah pakai pelek apa nih? Jadi peleknya cukup Marseille ini, Marseille ini ringan, ini ringan sekali. Walaupun enam in yang lebar, kan? Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, 300 banyak sendiri harganya 2 juta 700 untuk merek 300 2 juta 300 untuk merek batlak like, ukuran 200 lalu lanjut lagi ke kenal pot kenal potnya pun udah X yaitu pakai kenal pot apa nih kayaknya okay. nih. Nih. jadi pakai underbelly model underbelly Punya, eh, seperti di harganya kurang lebih satu set ini untuk uh, knalpot Eponik eh, ini berapa nih berserta silencernya, silencer berserta header. Mantap sekali harganya untuk sebuah knalpot uh, full system tiga setengah itu standar ya standar uh, untuk dua setengah karena karena seperti uh, lain pun kayak R9 ya sama harganya tergantung uh, selera masing-masing ya berarti Bang sore lanjut lagi ke full stepnya nya maaf saya agak berdiri full step-nya step pun udah ganti pakai ini ada merknya saya jadi nggak perlu tanya tuh jadi ini uh, full nya pakai bepro ini satu set ini beserta ini tabung uh, tabung remnya ini kira-kira berapa nih bang Suri? murah-murah berapa ini? jangan jalan murah-murah ini uh, menguras kantong saya nih. Semua juga yang punya R25 pastilah tahu harga betul berapa. Tapi tergantung toko juga sih. Kebetulan kemarin saya beli itu 16,5. 16,5. Jadi 1.650 ya. Rp1.650 udah satu set beserta tabungnya benar. Sama tabungnya. Juta enam untuk bus step sendiri. Selainnya lagi ke apa lagi nih? Potensi oh, cover tanki ya, saya lupa. Maaf karena terang warnanya hampir sama untuk cover tangkinya sendiri. Kalau nggak salah, ini seperti model R1M. Betul nggak, Bang Suri? Oh, belinya di lapak. jadi kisaran harga berapa nih? Untuk cover tangkinya sendiri. cover tangkinya R25. Oke, okay, sekian video untuk review kali ini. Dan pemirsa di rumah yang tinggal menilai sendiri part-part modif yang dipakai itu cukup hedon Jadi untuk yang membutuhkan part-partnya juga bisa menghubungi untuk harga bekas ada. Harga bekas juga nanti di deskripsikan ya benar Bang Sore, deskripsian di bawah. Lalu jika ada yang membutuhkan silahkan kontak saja Jabri atau sekalian ini motornya dijual nggak Bang Suri? nih kalau tanya owner nya kali mau udah dimodifikan gini kita speak speak aja ya, mungkin mau ganti MOGE atau apa mungkin ini dijual nggak nih Bang Suri? ya rencana sih kalau, kalau mau cocok harga ya saya tahan karena agak saya pengen ganti yang 4 silinder pengennya anjay, mau ganti, jadi mau ganti 4 silinder jadi ini mau dijual rencananya pun juga gak terlalu dipikirin banget dan gak butuh, -butuh banget jadi di harga ini mau di harga berapa nih Bang Suri kalau nggak salah jadi 50 nego karena part-partnya udah sekalian part-partnya udah modif jadi 50 nego dan juga bisa di ini ya Bang Suri uh, pretelin ya yang part-part modifnya Exmobilnya juga bisa dijual dengan harga bekas bisa dibawa Harganya nanti saya kasihkan di deskripsi Jadi cukup sekian video kali ini dan terima kasih udah menonton Dan jangan bosan-bosan dukung di channel saya yaitu Air KBM Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Next video